Bismillahirrahmanirrahim Abu Sufyan Ketika dia Berada di Romawi Di Syam Ditanya oleh pemimpin Romawi Tentang pengikut Nabi Muhammad SAW Ditanya apakah ada pengikutnya yang setelah dia beriman, dia mengikuti, kemudian murtad Apa kata Abu Sufyan? Kada. Abu Sufyan melihat bagaimana sahabat-sahabat nabi dibantai. Dan mereka tetap mengatakan La ilaha illallah. Bagaimana ibunya Ammar bin Yasir ditusuk di kemaluannya. Sampai mati. Demi apa? Demi La ilaha illallah. Cuma itu yang dia pertahankan. Bagaimana Bilal bin Rabah. Maka tatkala raja Romawi ini Herikel melihat mendengar ucapan Abu Sufyan, apa kata dia? Kadzalikal iman. Iza khalaqat bashashatu qulub Begitulah keimanan. Ketika cahayanya, ketika keindahannya sudah bercampur dengan hati, enggak ada yang murtad mereka. Mau dibunuh dia siap dibunuh.